Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada ya di sini saya kedatangan teman mau berbagi informasi terkait ya penyembuhan pengobatan yang aman dan dijamin mantap nah di sini hadir kita ya sahabat kita akan sadar siap Ya kan, batang ke sini mungkin banyak yang sudah kenal ya Sudah banyak kenal Dan sudah banyak yang disembuhkan Berbagai banyak penyakit Karena obatnya diracik sendiri Ya, ya kan, betul Nah, di sini kita mau bincang-bincang eh, Pengalaman ya pengalamannya yang akan saja oh, Mengomentikan banyak orang khususnya di wilayah Bekasi bekasi Nah Coba, Kang Sajar Dijelaskan pengalamannya dalam ya. mengobati dan apa saja terapi-terapinya yang selama ini dilakukan ya sebelum ngobrol, ngobrol ini ya siap ya, jadi kalau untuk terapi kita memang dari eh Saomrarasa kemudian Saomrarasa, Sambarasa, Saomrarasa dari PHI dan memang kalau untuk guru saya Kaharapi itu sebetulnya sudah pernah Diliput juga sama pihak transen Oh, trans ini terapi, terapi ya. Nah, itulah. Sudah pernah, sudah pernah sudah pernah? masuk terapi bakar. Oh, terapi bakar. Terapi bakar, terapi bakar itu umumnya karena terapi bakar, tapi ada untuk tiap daerah ada yang menyebutnya itu terapi obong. Terapi obong, terapi obong terus fair terapi. Hmm, nah itu. Jadi Uh, untuk terapi bakar ini memang dipopulerkan sama PHI dan saung rasa. PHI dan saung rasa, rasa ya memang, memang ini mengadopsi daripada uh, pengobatan Tibet dari Cina. Oh, untuk terapi bakar ini? Iya, iya. Terapi bakar memang mengadopsi daripada pengobatan dari Tibet. Pengobatan metode zaman kuno. Zaman kuno. Zaman kuno untuk uh, terapi bakar. Cuma memang kalau di... Indonesia sendiri kita pada umumnya perkumpulan para praktisi, perkumpulan para terapis itu mengenalnya itu terapi bakar. Hmm. Tapi tiap daerah ada yang menyebutnya terapi, ada yang menyebutnya terapi obon. Tuh. Gitu ya. Karena memang terapi bakar ini eh, manfaatnya luar biasa. Yang pertama melancarkan peredaran darah. Melancarkan peredaran darah. Makanya buat masyarakat yang punya keluhan kolesterol, hmm, karena dengan manfaat rapi bakar itu menghantarkan hawa panas ke dalam darah sampai ke tulang kalau bisa, hmm. karena pada saat eh, penghantaran hawa panas suhu panas dari kulit sampai ke tulang otomatis itu akan Mempelebar pembuluh darah kapiler. Pada saat pembuluh darah ini melebar otomatis peredaran darah akan lancar. Hmm. Itu manfaat fungsi tujuan daripada terapi batar, makanya dia melancarkan peredaran darah. Ya, ya, tujuan ya. utamanya itu, makanya masyarakat kita sekarang itu banyak <tuh> kena usia 40 tahun ke atas itu kena namanya penyakit degeneratif, sama kalau orang jual matahari gitu ya. Nah itu kenapa kemarin kita dua tiga tahun yang lalu ke belakang kan ya. kita ada penyakit yang luar biasa kemudian. Ya, ya. Nah, itu kan kita disarankan dianjurkan untuk berjemur. Hmm. Tujuan apa supaya uh, membuat tubuh kita itu menciptakan antibodi yang kuat? Tujuan hmm. daripada menjemur itu, kan? Hmm. Sebetulnya, sama dengan terapi kita, terapi bakar ini, tujuan itu tadi mengantarkan hawa panas, suhu panas ke dalam tubuh. Apalagi sampai tulang. Apabila bisa mengantarkan suhu panas sampai ke tulang, itu obat yang paling baik. Oke, oh, gitu Ya. alami ya yang jadi memang kita e, terapi bakar ini manfaatnya banyak sekali luar biasa manfaatnya ya. Ya. khususnya buat yang hipertensi hipertensi hipertensi ah, ini pengalaman saya kumon ya. terapi bakar hipertensi itu ada salah satu kawan telepon kang ini mertua itu gejala stroke gejala stroke gejala stroke setelah kita konsultasi setelah kita cek ternyata gejala stroke itu dikarenakan hipertensi hipertensi yang tinggi oh. di atas dua ratus tensinya tinggi iya, iya. usia udah 53 puluh tahun nah ini ini mengakibatkan itu udah separuh badan itu rasanya kebas hmm. tangan udah mulai kaku tapi alhamdulillah ini pengalaman sendiri dan memang dirasakan oleh pasien langsung bisa dikrocek dua kali terapi Rutin selama 10 hari sampai 14 hari rutin konsumsi herbal yang kita kasih. Alhamdulillah dua kali terapi sekarang udah normal. Kalau oh, sekarang ini bakar terapi, ada herbalnya. Ada juga. herbalnya juga. Herbalnya itu beli di toko atau buat sendiri. Kalau herbal kita racikan. Buat sendiri. Racikan sendiri. Racikan sendiri. Ya. Racikan sendiri. Memang kita memang mengutamakan itu eh, mengadopsi daripada eh, herbal-herbal obat-obat dari orang tua. Orang tua dulu hmm. anak sakit nggak langsung bawa ke rumah sakit, diatasi dulu, diobatin dulu di rumah, nggak langsung bawa ke rumah sakit. Karena kalau langsung bawa ke rumah sakit karena ada situasi-situasi tertentu. Karena sekarang kita ngerti paham. Kalau ke rumah sakit mulai umum biayanya luar biasa. Iya. Kalau kita pakai bpjs harus urus paskes dan segala macamnya. Artinya ada proses tahapan terlebih dahulu. Iya. Kalau anak demam tinggi di rumah itu bisa kita kasih herbal. Arti kalau untuk anak E, pada saat demam tinggi bisa kita kasih herbal dapur hmm. Itu bisa kita kita pakai Itu bisa kita pakai artinya tindakan pencadahan dulu lah Cuma gini Cegah, aja Kalau orang sakit jatuh itu P3K aja lah hmm. Nah itu P3K-nya dulu Jadi kalau tengah malam anak sakit itu kita kasih herbal Nah ini konsepnya ini memang e, obat-obatan ini memang obatan orang, -orang dulu lah obat mm -hmm. obat yang kita masuk memang baca-baca orang dulu gitu orang-orang tua kita yang pakaiin gitu tapi memang ini herbal ini eh masyarakat itu kan pengennya kontan ya sekarang sakit batuk minum obat dan langsung sembuh <laughs> instan instan akhirnya mengabaikan daripada yang alami karena yang alami itu berproses nggak langsung kontan justru Herbal rempah alami itu tidak mengobati langsung pada sasaran Tapi hmm. mendetok semua Memang kalau ada keluhan batu Apa ada tenggorokannya, luka Radang tenggorokan hmm. Ada demam, dikasih obat demam Sebetulnya demamnya itu panas itu karena tadi ada Pahalan radang hmm. Akhirnya dikasih obat, buat menurunkan panas untuk demam Nah justru dengan herbal ini, dikasih herbal ini Itu mendetok semua Sehingga kita tahu memang ini batuknya batuk keras atau batuknya ini batuk berdahak gitu kan batuk kering atau batuk basah gitu itu ada ada konsep herbal itu 100% herbal herbal dapur nah selama ini berbagai macam penyakit apa saja yang diterapi dan sembuh apa saja macam-macam penyakit itu? alhamdulillah ini konten yang kemarin itu yang pertama tadi yang gejala stroke stroke gejala stroke karena diakibatkan karena hipertensi ya jadi kita obatin hipertensinya Hmm. Gejalanya itu dia Setruk itu karena tensinya tinggi sehingga badannya kebas. Kebas ya? Kebas kerasa. Itu karena di akibatnya hipertensi. Jadi yang kita obatin bukan si kebasnya. Hipertensinya hmm. kita turunin. Badannya hmm. hipertensi kita turunin, pola makannya diatur, asupan eh, air putihnya cukup, normal dengan sendirinya. Oh, minum air putih dulu lah. <laughs> hey, minum air putih awalnya itu. Ah. <laughs> pascaswas ya. jadi secara medis memang 70 kan tubuh kita membutuhkan air makanya kalau kita kurang minum air suka ada masalah apa kekurangan kalau udah kekurangan cairan dehidrasi itu bahaya nah kan pasti ini kan netizen pengen tahu berbagai macam penyakit yang sudah kang sajar terapi dan sembuh apa saja itu yang sudah nah selain, itu tadi, tadi yang yang itu kemarin anak usia 10 tahun anak usia sepuluh tahun sinus sinusitis sinusitis dia nggak bisa, bisa nafas ini. dari hidung nafasnya dari mulut hmm. nah satu kali terapi kita tarik bakar tujuan apa melegakan dadanya biar nafas di paru-parunya yang selama ini eh, tertekan ya. atau dia kurang apa namanya kurang lebar pembuluh darahnya supaya saluran nafasnya itu plong nggak ganjel itu kita terapi dulu kita terapi bakar baru kita kasih ya, herbal itu alhamdulillah uh, satu minggu rutin konsumsi herbal pagi sebelum sarapan malam sebelum tidur hmm. alhamdulillah satu minggu sekarang udah sembuh sembuh sembuh dia Penyakitnya ada berapa lama dia? Ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sinusitis. Nah, itu alhamdulillah uh, Satu minggu minum herbal konsisten alhamdulillah sembuh. Uh. kembali lagi pengobatan itu mindset. Mindset. Mindset kembali lagi. Nawa itu niat sehat, niatnya berobat sembuh. Diterapi itu alat. Mm -hmm. Proses, Proses. Tapi di dalam juga butuh dikasih asupan. Diobatin dalamnya. Luarnya kita obatin, kita terapi, kita terapi bakar. Ah. Dalamnya kita kasih herbal. Ah. Buat penyembuhan. Nah itu insya Allah kalau dalamnya diobatin, luar diobatin, insya Allah konsisten. Pantangannya dijaga. ya Pola makan diatur, istirahat diatur, insya Allah. Penyakit-penyakit berat, 3 bulan terapi. Insya Allah. Nah waitunya mindsetnya harus sembuh. sembuh. mindsetnya sehat. Tuhan yang datangkan kita penyakit, Tuhan yang berdatangkan kita teguran sakit kita tujuan apa? Mungkin kita jolin ke diri sendiri. Hmm. Kurang istirahat. ya Makan yang nggak diatur apa aja dimakan. Iya. Pas sakit mau berobat pengen langsung kontan langsung sembuh. Akhir obat-obat kimia bukan nggak bagus pakai obat kimia bukan, ataupun harus uh, harus herbal Enggak juga. Memang ada kondisi memang harus pakai obat kimia kan Iya gitu. iya ya. Itu nggak nggak masalah. Tapi sebisa mungkin. Sebisa mungkin diusahakan itu kita kembali ke herbal. Herbal ya, kembali lagi ke herbal, kembali lagi ke alami. Sudah dua ini, sudah dua. Kolesterol hipertensi, eh, oh lagi eh. stroke. Ya. sinus sinusitis. Ya, formasi hipertensi. sudah banyak nih, ya. Asam Kolesterol sudah ya. Yang paling konstan satu kemarin, apa sih? Saraf kejepit Ih, sarap kejepit, pasien saya sekali berobat sembuh. wah ini ada yang kena kejepit. Ada yang kena sarap kejepit. Berapa kali nanya ke saya itu. dalam lama, katanya gak sembuh-sembuh. Nah, ini kan saja bisa itu. Insya Allah. Insya Allah. Oh, sarap kejepit, kawan. Ya, ini kan banyak yang susah nih masalah saraf kejepit. Nah, kan saja bisa. U udah pernah obat sembuh-sembuh -sem sudah beberapa pasien sudah beberapa pasien yang sudah beberapa pasien yang memang dia keluhan saraf kejepitnya memang di bawah satu bulan di bawah satu bulan kontan satu kali terapi minum herbal satu dua minggu satu sampai dua minggu nggak balik lagi kalau yang saraf kejepit yang sudah lama yang udah lama tetap kita harus diurut tuh apa diurut dulu hmm. gejalanya ge, gejala saraf kejepitnya karena apa karena banyak faktor jatuh Jatuh. jatuh dari kendaraan, dari motor jatuh ataupun terabak otomatis ada tekanan di panggul, di pinggang hmm. karena di L1 maupun di L1 nya itu kena jepit di L5 biasanya kenanya nah itu sarap jepit, kalau udah di bawah ya. yang satu bulan satu minggu, dua minggu insya Allah, satu kali terapi minum herbal, selama dua minggu insya Allah, sembuh, sembuh ya saya jamin saya jamin karena sudah sudah ada yang membuktikan itu datang kawan dari Bekasi juga, ya. datang ke rumah sakit dicek karena dia penasaran dicek kata dok di keluhan dari dokter jantung dikasih obat jantung, hmm. karena jantung karena debarah nggak normal, hmm. jantungnya enggak normal, Ini sarap kasih obat, ya, dikasih obat sarap kejepit juga sebetulnya kalau sarap kejepit itu sarap yang kejepit, sarap yang kejepit itu tuh dia pengobatan jadi lepaskan dijaga kejepit kalau logikanya gini, sama halnya kita tangan kita kejepit di pintu, kan nggak bisa dikasih obat itu. Cara satu-satunya jadi ya buka pintunya, supaya nanti tangan nah kita kejepit, kan gitu hmm, logikanya. Ya, ya, ya. Sama sarap kejepit itu adanya di L5, di L5 Itu ada syarat yang nongol, kejepit. Nah ini harus ditarik, direnggangkan biar kembali kepada posisi. Nah pada saat terapi. Pada saat kita kasih jauh tekanan pada saat pada pasien yang kena saraf terjepit ke itu kontak dia akan rasakan langsung enak hmm. kontak langsung enak itu yang tadi yang saya sampaikan kawan itu udah lima hari saraf terjepit sekali berobat alhamdulillah nggak balik lagi saya kan hmm. ada pasien juga dari setu dari setu satu minggu udah nggak bisa bungkuk nggak bisa sakit bungkuk nggak bisa sakit udah satu minggu nggak kerja hmm. malam hari ketemu sama saya saya terapi dadakan lalu saya agendakan dua hari eh, rusaknya datang ke tempat praktek satu kali diterapi minum herbal sembuh besoknya langsung bisa kerja malam hmm. ini diterapi besok kali bisa kerja iya ya sarap hmm. kejepit Sarap kejepit Sarap kejepit luar biasa Jadi herbalnya juga ya Racikannya sesuai ya Racikan juga Karena setiap diagnosa e. pasien itu beda-beda Karena -beda. ada, ada dia mungkin Tensinya tinggi Kolesterolnya tinggi, dia ada diabetesnya Kelebihan berat badan Asam kurang, pengkapuran hmm. Nah itu, itu, itu Kesana arahnya Karena kelebihan berat dan Akhirnya si tulang ini bersentuhan akhirnya disebutnya apa pengkapuran benturan pulang dengan pulang. disebutnya pengkapuran hmm. tapi kalau belum pengkapuran disebut akakurat kenapa kekurangan lemak sehat lemak baik untuk sendi hmm. makanya sumber makanan untuk sendi itu alpukat, pco minyak jahe itu oh itu diminum ya diminum alpukat sehari tiga kali itu untuk karena minyak itu untuk Pijat, <laughs> tapi nanti jatuh nanti jatuh murni. Oh, bukan jatuh itu. Bukan, bukan yang buat dipijat. Ah, terus saya minum minyak. <laughs> bukan. <laughs> bukan. Ada lagi nggak penyakit selain itu yang pernah di terapi? Mata, saya lihat ada juga mata. Oh ya, gula mata. Nah, gula mata ini memang manfaatnya luar biasa. Itu kontan. Mata apa saja? Yang mana saja? Contohnya? contoh mata minus, mata minus, mata plus, mata rata plus, silinder, mata silinder. Buta warna? Buta lalu. warna. nggak, enggak masuk ya, enggak masuk. Karena buta warna itu bukan penglihatan. Dia enggak tahu warna. Menurut saya, kalau buta warna. Kalau itu iya kalau menurut saya. Lalu. Bukan dari mata. Ya mata betul. <laughs> Cuman Orang gak kenal ngerti ini warna biru warna merah itu berarti dia gak kenal warna Mungkin dilihat bukan karena warna biru kali ya Mungkin penglihatannya berbeda, mungkin ada ada masalah di retina matanya oh, Tapi yang jelas, ya. mata minus Minus, plus, plus, catarat, silinder. Wah, saya satu Saya minus ini <laughs> Saya satu, belum pernah ada operasi Belum pernah ada operasi Ay, Allah, kita obatin kalau mata minus, mata katarak silinder belum pernah dioperasi Insya Allah terapi tiga bulan. Rutin di terapi cuman ditetes atau di terapi bakar atau gimana. Kalau untuk mata buram mata itu ditetes saja sambil kita pijit. Sambil kita hidupkan saraf-saraf matanya. Dimijit seperti biasa atau gimana? Pijit. Jadi kita ada titik-titik saraf di mata, ini kita apa? Kita hidupkan lagi. Mungkin sarapnya kendor. Kita rangsang lagi tiga bulan tiga bulan tiap hari pijit Honda oh, <laughs> itu untuk pengobatan awal itu satu bulan pertama itu selama satu minggu itu seminggu tiga kali wajib seminggu tiga kali wajib ditetes atau wajib ditetes wajib diurus wajib tujuan apa untuk menghidupkan saraf-saraf yang sudah kendor, saraf-saraf yang sudah mati kalau orang jauh jaraknya tempatnya gimana caranya dia kalau kita kasih tahu cara-cara pijitnya titik-titik sarafnya itu bisa dipijit sendiri titik-titik sarap mata bisa kita nanti kita kasih tahu cara titik-titik sarapnya di mana aja untuk pemijatannya secara pribadi atau pijat sendiri itu ada kita kasih nanti sama ditetesin dan itu eh, selama satu minggu itu seminggu tiga kali harus minus berapa aja ya bisa ya selama ini eh, yang kita istri saya minus minus berapa istrimu? empat pakai kacamata waktu itu. kacamata sekarang masih pakai kacamata enggak? Eh, <laughs> saya minus dua koma lima ini. Ini salah. <laughs> ini, ini tempat berpukulan di istrimu. Di tiga bulan, tiga bulan. Bulan. bulan. Eh, kawan, mata minus ya. Ini saya, mata minus kawan. Dan saya nih, dari saya ini, dari satu koma lima sudah dua koma lima ini. Setelah sekian tahun, ya kan? Itu rutin 3 bulan. Rutin 3 bulan. ditetesnya tetes. tiap hari? Obat tetes yang tiap harinya ada lagi. Ada lagi. Yang buat harian tiap hari, sehari tiga kali itu ada. Tapi kalau untuk herbal gurah mata, itu satu hari sekali. Buat gurah matanya sehari. Eh, selama seminggu itu 3 kali. Berarti sekali. Sehari sekali, nanti hari ketiga. Sekali, nanti berikutnya. Biayanya berapa kira-kira itu? Sobat Anda mau beli? Apa? Oh, kalau untuk herbal tetes matanya per botol itu 50000 Ukuran 10 mili Itu berapa hari habis? Itu kalau rutin dipakai, itu dua minggu habis Ah, jadi kalau mau beli herbal, guys, karena saya ini kan pebisnis Itu ada nomor WA saya Ya kan? Saya ini pebisnis juga ini <tuh>. Mau fitri sama kamu kajar, ya kan? Nah, ini iya yang mau beli obat, jadi mata juga Oke, okay. ada apa lagi ya herbal batu, herbal batu, herbal batu ada, udah ada prostat, prostat ada, lambung, lambung herbal lambung ada, dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah herbal ada semua, prostat ada, Lamping. lambung ada, paru-paru buat asma ada. sayangnya bawa contohnya kawan, nanti Ibu. lah kesempatan berikutnya kan sini mau bakti sosial di gitu, pas saya. Ya. Kita mau coba terapi 10 pasien di wilayah saya ini Gratis Gratis Tis -tis. Gratis Nanti bawa aja contoh-contoh ya, Nanti kita bawa Biar apa aja sih obatnya Buat hipertensi ada Buat kolesterol ada Herbal diabetes ada Buat prostat Buat sperma hmm. Itu ada semua Banyak, ada ya sih. Herbal ada semua buat gingga, buat kanker, Bijau, ada kanker. dan kita kuncinya memang herbal. Herbal ya. Herbal ini. Jadi obatnya itu racik sendiri ya, racik sendiri. Racik sendiri. Racik sendiri. Itu untuk racik uh, untuk herbalnya herbal, herbal dapur semua, beracikan sendiri semua. Hmm. Seperti itu. Berarti jual kamu ini manusia setengah dewa. Jadi <laughs> para jadi ilmunya dan bisa buat ya. sendiri kawan, ya. Buat sendiri uh, obat-obatnya ya Bisa diracik sendiri Bisa, Bisa diracik, sendiri. diracik sendiri Cuman memang sebetulnya banyak sekali herbal-herbal di, di lingkungan sekitar kita sendiri itu banyak sekali sebetulnya herbal oh. Cuman kita terkendala itu masyarakat yang gak ngerti itu raci, apa racik racikan dan resepnya hmm. Racikan dan resepnya yang gak ngerti Ada juga pasien Contoh untuk membersihkan khusus besar Enggak hmm. Herbalnya gak sulit itu ya. cuma madu murni sama daun serai itu untuk membuang ng kotoran di atas desktop di di, di usus besar. Hmm. jadi kalau ada masalah asam lambung gas lambung itu rontok pakai gas lambung. Ah. karena kita kalau habis makan suka buah, buah busa perut. itu kenapa gas lambung. herbalnya cuma gampang, sereh tiga batang digeprek seduh pakai air panas. Tutup, tunggu angkat tangan kuku, tambahkan madu dua sendok. Minum pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Rutin selama 10 hari. Hmm. Permasalahan lambung, masalah kotoran-kotoran ada usus besar, insya Allah. Insya Allah itu nanti kelihatan itu terdetoks dari kotoran. Nanti akan terlihat dengan sendirinya Serai ya? Serai tidak? Bakal. Kalau seledri? Kalau seledri itu buat dapat tensi ya. Sama lagi berisikan ginjal kali Ginjal ya. Karena satu herbal itu Banyak ada kandungan zat senyawanya itu mendetuk semua Makanya hmm. satu-satu herbal itu Satu kandungan herbal Itu dia memiliki kandungan zat senyawa itu Buat buat segala macam obat Yang penting kita ngerti takarannya Kita tahu resepnya insya Allah itu jadi obat Itu lebih cepat Itu lebih cepat Contoh Herbal untuk hipertensi Hmm. itu ada di dapur pakai ketumbar. Ketumbar. Pakai ketumbar. Hmm. Herbal buat hipertensi. Tapi hati-hati kalau ketumbar, kalau yang punya apa, yang punya masalah ginjal terus uh, yang punya masalah apa ya namanya itu? Uh, masalah daripada pencernaan. Oh itu itu bahaya. Hmm. Makanya hati-hati. Herbal juga kalau yang nggak ngerti. Kegunaan yang nggak ngerti takaran yang nggak ngerti resepnya itu itu kadang kadang itu itu buat badan nggak sehat contoh ya. contoh kecil serai kalau kita dimasak hmm. dimasak artinya masukin ke tempat masak lidir ya. ataupun alat buat masak air lalu serainya dimasukin di dimasak itu akan ekstraknya terakhir ekstrak luar biasa itu akan langsung berubah warnanya di situ A akan berubah jadi agak kecoklatan itu panas. Yang punya emak, yang punya asam lambung pasti langsung naik. Langsung naik. Oh, iya ya. Langsung naik. <laughs> langsung naik. naik. Oke. Jadi perkenalan pertama dulu kawan. Ya, berbagai macam penyakit yang sudah disebutkan tadi lewat herbal racikan sendiri karena Kang saja ini sudah sudah banyak ya yang ditrati dan semua sembuh Ya. Mulai dari gejala stroke Yeah. kolesterol ya yeah. asam urat hipertensi lambung eh, lambung eh, kat katarak mata yeah. mata silinder yeah. mata minus mata plus ya yeah. sinusitis 10 apalagi 10 prostat prostat kejantanan kejantanan <laughs> ini herbalnya racikan sendiri <laughs> kawan ya, ya kan ada, balang, balang, ada terapi terapi semuanya ada ya. bagi yang ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi nomor saya yang punya penyakit penyakit ini ya. dan kita bisa langsung connect dengan kang sajar ini di wilayah bekasi. bekasi nah yang di luar bekasi yang mungkin jaraknya jauh bisa konsultasi lewat telepon ya Nah, mudah-mudahan tidak lama waktu ke depan kita akan praktek ya di daerah saya ini. Kita akan ada yang kegiatan eh, pengobatan gratis, Karena tapi pengobatan terbatas, terbatas, terbatas hanya 10, 10 orang, orang. Kalau kebanyakan, oh <laughs> <maris>. <laughs> Tapi ada satu kabar saya ingin menyampaikan. Ya, saya ingin menyampaikan juga bahwa saya selain sebagai terapis, kita juga ada punya perkumpulan. Ya perkumpulan itu PPTMN. PPTM. PPTMN. PPTMN. Ya PPTMN itu e, perkumpulan praktisi terapis metafisika Nusantara. E, jadi para praktisi praktisi padepokan padepokan itu e, untuk urus izinnya itu ke PPTMN. Jadi sama kayak lembaga ini ID ke dokter. Dokter itu belajar ke kampus. Ya. Pada saat dia mau praktek, izinnya ke IDI Iya. Oh, Seperti kalau di tempat saya ini ada yang mau buka praktek, bisa bisa mengurus izin siapa? legalitasnya <coughs> itu melalui PPTN. Nah PPTN ini sudah eh, sudah ada apa izinnya, sudah hmm. sampai ke Kemenkumham. Dan kita juga ada ini eh, pelatihan pijat tradisional pelatihan pijit tradisional hmm. itu kita dapat kuota itu sekitar 500 orang hmm. kuota 500 orang untuk pelatihan pijit tradisional dan itu mendapatkan sertifikat BNSP hmm. jadi itu ada penguji kompetensinya biaya pendaftarannya berapa? biaya pendaftarannya itu 1 juta 1 juta ya? 1 juta Itu Tempatnya? Sudah semua. tempat tempat oh, kita ini lagi godok, karena kita dapat kuota itu kan, untuk kebetulan e, pimpinan saya, mm. Bang Awai. Bang Awai itu dia duta seni budaya nasional. Mm. Bang Awai ini duta, duta seni budaya nasional, jadi beliau yang dapat apa dapat ke mana untuk cari e, para terapis terapis yang mau belajar pelatihan pijat tradisional. Nah, ini kita ada pelatihnya di Surabaya. Oh di Surabaya, di Surabaya. Ya. Jadi harus orang ke sana ya. ya Tapi kita sedang kondisikan Artinya kalau kita dapat eh, Karena ini kuotanya Bang dapat kuota 2000 hmm. Tapi kalau minimal kita bisa dapat 500 orang ya Kita ambil 500 orang untuk pelatihan Bisa kita panggil trainernya Untuk hadir di Jakarta hmm. Bisa di Jakarta atau bisa juga di Bekasi ya, ya, Minimal ya. kuota 500 ini tercapai hmm. ya, Makanya di PPTMN itu banyak kan sekarang itu padepokan, padepokan, ya. banyak padepokan, padepokan ya kan? Nah, itu untuk mereka mau buka praktek ya. pengobatan secara tradisional yang disebut pengobatan alternatif. Oh. Nah, itu untuk pengurusan izin legalitasnya. Itu nanti ke PPTM, dan PPTM kita akan e, mengadakan e, deklarasi nasional itu di bulan Februari sekitar. Pertengahan Februari kita akan ada deklarasi 2023 ini? Ya, 2023 Kebetulan saya sendiri PPTNN Saya dipercaya sama guru saya Sama Kang Romi sama Kang Hanapi Selaku penasehat Saya dipercaya untuk menjadi Koordinator satgas PPTN Wilayah Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat. Hmm. Jadi kita akan eh, namanya melakukan pembinaan kepada eh, para praktisi praktik eh, praktisi terapis maupun metafisika yang memang mereka menyalahgunakan oh artinya terindikasi melakukan penipuan, penipuan. contoh menggandakan uang menggandakan uang nah, itu itu kita akan bangun apa komunikasi dialog kita akan tabayung lah kita akan datengin, kita tanya gitu kan hmm. apakah ini trik kan gitu. ya. Apakah ini murni benar dia mampu mengganakan uang kan, gitu? Atau pengobatan yang bersifat penipuan? Nah, atau pengobatan yang bersifat penipuan ada. Contoh, cabut paku, cabu jalan Ah, kan. itu, itu, itu, itu bagian pada tugas saya. Ya, kita akan datang, kita temuin, kita akan tabayun. Ini trik atau asli? Kalau trik, ya hentikan. Kita hentikan lah. jangan sampai merugikan masyarakat. Contoh ada pengobatan itu dia bisa dioperasi bor ya. hmm. ternyata itu menggunakannya trik nah itu kan jangan hal-hal seperti itu hmm. ya kan? kalau memang mau pengobatan ya benar-benar mutlak pengobatan ya, Bukan, ya. contoh ya di terapi contohnya apa ada bekam seperti ini yang di, gitu yang pernah dibongkar juga pusulak merah <laughs> ya kita apa ya kita memang eh, kepada orang-orang yang melakukan penipuan pada itu, ya, ya. Makanya hadil PPTMN, Satgas PPTMN itu tugas itu ya. Untuk ya orang-orang yang mengaku sebagai dukun hmm. Tapi dalam kena kut kutip Karena dukun beranak ada hmm. ya, Dukun pijit baik kan ada. ada Tapi kan itu stigma bukan stigma negatif, bukan penipuan ya. Ya. Tapi kita lebih kepada orang-orang yang memang itu trik tapi dibilang itu bener ini itu nah. asli nah itu yang kita kita akan kita datengin kita juga akan melakukan tindakan -tindak kata bayu ya kan kita akan mengedepankan dialog ya, ya. kita himbau kita bina tolong hentikan hal seperti itu karena itu merugikan masyarakat oke okay. seperti itu Dan... oke okay. panjang lebar kang sajar menyampaikan banyak hal ya kan nanti tunggu sesi berikutnya kawan ikuti terus perkembangannya uh... Dan sambil lebih kenal lagi kang sajar lebih dalamnya eh terkait masalah pengobatan, Itu saja mungkin siap sajar siap siap ya siap mantap mantap.